Shalom semuanya. Bagaimana kabar saudara? Bersama Yesus luar biasa. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku. Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari. Dan sampai terbenamnya Ku angkat ragu pujian Tinggikan namamu Dengan gendang Ku puji, ku puji dengan kecapi oh, oh, oh, Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku Yesus kekasih jiwaku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 Oh, oh, oh, ku bernyanyi, aleluya Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh, oh, oh, oh ku bernyanyi, aleluya Yesus kekasihku. Siyalalalala. Ya la biar bumi berlalu biar bulan tak bercahaya lagi biar langit takar bergoncang Matahari tak bersinar lagi Tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji Semua yang difirmankannya Pasti akan digenapi Sialalalala ya ya Biar bumi berlalu Biar bulan tak bercahaya lagi Biar langit akan bergoncang Matahari tak bersinar lagi Tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji Semua yang difirmankannya Pasti akan digenapi Sialala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 Pasti akan digenapi semua yang difirmankannya. Pasti akan digenapi, terserah apa kata dunia. Takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia Takkan goyahkan imanku padamu Dunia boleh berkata tidak Tapi kan ku katakan ya untukmu karena satu hal yang ku tahu Karena satu hal yang ku percaya Bapakku tak melihat rupa Tak memandang hata Dan semua yang telah ku punya Yang dia ingin tahu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 isi hatiku bapa selidiki hatiku bapa selidiki hatiku bapa selidiki bapa selidiki bapa selidiki, Bapak selidiki. Hatiku Engkau Tuhan Yang setia Waktumu Selalu Yang terbaik Engkau Tuhan Sandalanku Sandalanku dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian oh, Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya kau yang setia Satu-satunya kaulah Tuhanku Satu-satunya yang kuandakan satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian oh, oh, oh, oh. satu satunya yang ku andakan satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan, Pemilikku, hmm. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, limpah. Amin.